belajar untuk dunia dan akhirat mudah-mudahan dengan itu uh, kalian nanti di ujung uh, hayatnya Khatimah dan tidak ada penyesalan dan apa ya dengan menuntut itu bisa mengantarkan kita semua ke dalam surga insyaallah. Amin. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Medina Nabi bin Kharisim mengimpor buku-buku saking Yunani sangking Romawi sangking Persia seng buku-buku iku cara saya gitu, cerita fiktif, cerita cerita macam-macam, butuhnya gunan dingi, nopo menari ekoran, nanti e. hasilnya orang yang hmm. ngarang kowe iku iuy rotok karam, kowe ora orang mau cok kowe orang ngaji Quran malah mau cok nopo, tapi kau udah karam, kira pengheran disuruh so, kowe kowe rontok, nopo rontok karam, di e kuno-anikuno niko kitab suci iku itu ditandingi, biar kitab-kitab seberapa penting kan manusia itu suka hal yang tidak penting yang ringan, yang tidak penting nah hari ini itu nah tiangnya pinter jadi dia menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita yang -cerita aneh-aneh ya. Wong Islam juga tidak sibuk belajar jadi lahwal hadis sih, adalah cara Imam Syiuti buatan menyangkut musik kalau orang ulama, yang maknanya lahwal hadis itu musik yo, undang yutan, macam-macam tapi itu salah. Tapi tetap musik sing seronok kita tetap haram Cuma nih aku nggak gengkiasnya warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu. Kemudian meninggalkan orang. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbah bin bukan menyangkut hukumnya kalau menyangkut hukumnya sama cek musik, cek buku, cek apa saja, yang kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran itu yang melakukannya, yang mengatakan Allah, si yang mengatakan Allah, yang mengatakan hal hadis maka ya. itu hukumnya sama khilafnya itu yang mengatakan asbah jadi masalah, jadi sin mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu melakukan yang nopo, wah minanasi, mayestari, stari, nopo, lawal hati. Cek itu darani asbab jujile perkoro musik, cek perkoro dangdutan, cek perkoro nopo, impor nopo, dukung. Ngata nukro ceritani, cendang ditujuk mandi Kandina pura wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. nate pas khutbah, ya khutbah. Ya khutbah khutbah Jumat. wonten Miro, Miro niku perdagangan kafilah besar. kuna niku non niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Sirah sampeyan penyanyi ndebiel, maca e bie, bie pikiran ngeres pokoke penyanyi. Wis setel disetel, dia ngano tip, jadi langsung penyanyi langsung, jadi malah seru, no? Beliau kan jeng nabi pas hot, baik, misal soal perdebuhan, mau karet rolas, iya gitu, jadi kalau aku ngajinya udah gue serukan, malah gue, sehingga karena aku Mustafa, aku Emir Khatrakhum, berikut orang orang khusus, jadi Sekunani kuno ngane naono kiai ngaji itu santrine do do iku yo ya, ocho mangkel, tetep haram doyo cium pancing na pirai sekasih ya tahu titigal sohab kate delok dangdut. Iyo istisput kai taro au di carotan au lah wan infatu ileiha pata roku kakoi ma jati sohab kate ma asro musik toron dangdut kue tibarnong atekde makanya dari Imam Syafi'i khutbah itu syarat hukumnya itu mengatak berkata Quran cerita oleh Nabi pas khutbah itu wadarau kuka bahwa oh. Imam mereka meninggalkan kamu dalam posisi jadi oh. dari Imam Shafi'i itu khutbah itu mengatak oh. mengatak syarat saya nah, cara hmm. berharifah itu saya tidak mengatak butuh khutbah itu mengataknya, ngantek. mengatak saya mengatak, saya mengatak, saya mengatak apa enak, cara berharifah itu segampang mengatak ya, saya mengatak, mengatak ini ambe Lho. Mbak ada ulama yang mengatakan lahwul hasis itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah wa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin fatu ilaiha wa taraku kanawa oh, ya, kok iman. Jadi itu tang riwayat-riwayat hanya 12 sahabat yang ikut gugur termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno buat Nabi ribuan karep mungkin alasannya lucu ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad enggak? Rasulullah itu orang yang paling dicatkan tapi kan adik Nabi mulai berpikir tapi ada musik warang-warang mulai dari zaman akhir double-ling itu ada sanatik paham ya? ada yang ada? ada yang kiai mulai berpikir tapi ada konser kan orang itu ada yang berpikir paham ya? malah itu ya sangat tenan detik dia itu ya jadi bos, jadi kunaneku noyu macam-macam, jadi tijaratan, alahuan, jadi anggrek perdagangan itu sak pakek deh nopo, lahuan lahuan itu pokoknya barang singi songko no, songko korpanto, atau songko tiki, jikalau terlalu lagi menyangkut alat malah ini. Awarai kita, awarai nikeri torof ke ngung orotan awas masalah, alha <tiba> yulhi ilha'an an, di emak isim faile for alha yulhi ilha'an <'at> jadi alha niku corosorof niku mbon muta sale alha Kumut takasuru alha ngalek no, kum eng opo ataka suru, opo ake hakean, pon. Kata Zurtum Singo nganti Nili Isiro al kake alma kopi ro Prokuburan kro kufura nda, mari kuei koka nganti lali pangeran nganti mati. Ei ruwono tuh nangklama se kusu kusu, saya tak pedeli, saya ini orang wong soleh ngumpolo tuweng nyok berjuang, koko pengen nyumbang ngejet, nyumbang pondok, nyumbang Hiay Terus Al-Hakum mutaka suropo nafa aku ataka ini pikirannya wong ngalem-ngalem. Wo Abu Bakar tuh hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan tuh pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sat dinar itu 4,2 gram. Ada yang 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pembentang. 12 ini. Ya, 16 ya. Berarti 16 ribu gram. Iku koma nih, rontak itu. 16 ribu gram nak gramnya 500 ribu. Piror, miliar te, muncilas miliar 80 Kira? Delapan puluh miliar. Rongok nonge. Mohan itu juga mengarang no karena alha itu fi'il muta'adhi, pasti ada an an itu yang dijauhi jadi misalnya ingat alha ngelalekno kum insirokabe apa at takaduru, hati-hatian dunia itu kanku wang nakal, wang nakal wang nakal, wang nakal, wang akeh tambah lali, sanggup nah, sekarang ini wang soleh nafak akum at takadu mereka kira-kira di alha-alha apa mulai ulama mulai dicek bingung nanggapi musik mau ngerjain imam nawawi, pun ada tak gitar, igitar, munir way karam, ppi si arun fasak kok, terus jadi simbulnya apa, fasak, tak kok i muni munir haram, karam, ppi agar fasak yang main orchen, jono muridnya yang beli, lana uang tanti yang nanggu orchen tapi, tapi solawatan terus nangis silih mengira, jono seneng no, yuk kepentak, tapi akhir-akhir aku berkata nih perkara alga algha semua, misalnya Musik nglalekno wong ka pangeran, cipule alat musik iki kanggo selawatane, dianggone. Wong lelenggane nabi mergo ngrungokno. Kuwi contoh gampang sing masyhur, misale wong ngono haddat alawi. Wong zaman nisa, wong Rasulis ta misale. Terus kuwi menika haram kanti. Wong solawatan, Wong nglalekno sangka wong ora eling nabi gara-gara ngrungokno iku lali nabi. Misale wong ngono opik ta. Kan yo kinu. Tapi bok ya. halal no bok halal noh nabi kok ngentengin musik, buna nabimu eh <tuh> ini e, kok <mau> butuh <tuh> musik, ini kok senang tenang, tak senang pas-pasan. <tuh> Akhirnya ulama kata sekolah cuma nak ngetah musik haram, cari imam nawawi, pokoknya ini karam sih, pokoknya konon ini dia musik usia arul, pasako cari imam nawawi musik usia arul. Wong anggur wong-anggur, tukang main wong, tukang macam-macam yang main gitar ini dalan-dalan main gitar, gak main, kadang-kadang gak kan kau ada imam masjid gitaran sih wah, misalnya nanti tadi jamaah tetap gitaran sih, kan ini orang lucu <laughs> tapi pie pie gue gue yang menyisakan pendapat, tau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya apa yang mana ini, menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya Bi- bi- usel sebagian ibu kadang nak nggak isek, bi pengiran nggak alat musik nggak nggak alha nggak nggak nggak nggak nggak alat musik nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak lagu nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak ayu, mesti makanya ini problem, nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak Songo, makanya kan kayak Alha Kumota Kasur. Kira iso muni, wong berteduhnya mustiara. Engkau pengiran jauh Alha Kumota Kasur. Nak wong elek, wong berteduhnya nyetrus ya lagi. Pengiran nak wong soleh, tambah jauhnya. Eh, oke, tambah kepingin senengin. Pengiran kok tiga haji, tiga ngamal mati mati.